ke kabar pertama kita awali dengan kabar spesial dari Ayah Kejora Yang mengunggah sebuah postingan momen kebersamaan dengan Reddy dan Bibi Wah bahagia banget ya melihat postingan ini Semalam Ayah Kejora bersama Reddy ini di pesantren Darul Quran Ini persahabat ya ada acara festival Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat Selalu diberikan kebahagiaan untuk keluarga besar Leslar Amin banyak sekali tanggapan juga dan komentar yang sangat luar biasa Dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Dukai satu mengatakan di kolom komentar Masya Allah, Tabaruk Semoga Allah selalu melindungi keluarga Pak Endang Amin Wow, Masya Allah banget ya kita amin kan yuk doa baiknya. Ada juga komentar lain diberikan dari Agung Instagram Dewi Anuskarla mengatakan di kolom komentar Masya Allah sehat-sehat selalu buat semuanya amin Masya Allah banget ya doa terbaik nih selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai keluarga besar Nasr. Berikutnya. Ada sebuah cover spesial juga yang kita dapatkan Ini ketika momen di vlognya Adis Gilang bersama berkolaborasi bersama Leslar Saat jungkin BBL dan ketika momen Gilang Girga menggendong BBL persahabatnya seketika air mata dari Gilang Girga itu menetes, menangis persahabatnya saat menggendong dan melihat BBL. Insya Allah, terharu banget nih mudah-mudahan tentunya Gilang Girga juga secepatnya persahabatnya mendapatkan omongan dan mudah-mudahan semoga adis Gilang sampai lahiran nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan. Amin. Momen ini pun juga kembali persahabat oleh akun Sabado Tuing Ada kalimat Gerson yang dituliskan di postingan ini, Masya Allah, semoga panggilan istri dan dede utung juga sehat selalu ya. Dan dilancarkan sampai persalinan nanti, Amin. Mudah-mudahan persahabatnya, Adis tentunya sampai persalinan nanti, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan. Di postingan ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar banyak respon yang diberikan yakni dari Agung Instagram, andi Share, 1112 mengatakan di kolom komentar, coba Gilang lihat bang El aja bisa nangis, tapi Markona sejahat itu menghujat bayi yang gak berdosa, aku yang gak kenal aja sakit hati banget kalau bang El dihujat, kasihan sehat-sehat ya leslar. Dan Abang El Amin Kita lihat juga ke komentar lain dari akun Sukmawati 5370 Moga-moga gilang dan istri Bayi dikandungan dilancarkan sampai Melahirkan dan sehat Begitu pula dengan Abang El selalu sehat Amin, masalah banget ya Sama-sama ya, kita doakan yang terbaiknya Untuk keluarganya selar. Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang Tidak baik Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan dari IGC KU yang Z Ini lima jam yang lalu persahabat ya Ternyata semalam ada Bang Ali Sky yang bertamu ke rumah Leslar Wow momen main biliar ya di rumah Abang L dan kita lihat juga persahabat ya di situ ada Papa Bilar yang sedang main Tenis meja tuh, wow semangat banget ya Mudah-mudahan sehat selalu Dan selalu dalam perlindungan Dari orang-orang yang tentunya jahat Kepada Abang Bilar dan keluarga Ke kabar berikutnya juga Bersama perhatikan Enggak bisa momen banget ya Dengan momen kemarin ketika dijangkakan Oleh Maesho Imah Bunda Lesti dan Bapak Bilar main di kolam Akhirnya kejibur juga Ini bikin ngakak banget ya Mereka berdua emang ada-ada aja kelakuannya kita lihat juga keunggah berikutnya ini info penting untuk kita semua karena Bakal ada acara Grand Opening sekaligus meet and greet persahabatnya bersama Papa Rizky Bilar di Rajasi Cilegon Center Mall Jangan sampai ketinggalan tempatnya hari ini hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 kita akan menyaksikan live persahabatnya Grand Opening meet and greet bersama Papa Rizky Bilar Mudah-mudahan acaranya lancar acaranya diberikan kemudahan dan sukses kita tentunya jangan sampai terlewatkan persahabatnya karena bakal ada vitamin dan tanpa bahagia dari Papa Rizky Bilar. Kita lihat juga persahabat di postingan ini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun Raja Si, meneruskan info persahabat dari sebuah kalimat caption. Good news buat kamu yang ada di Cilegon dan sekitarnya. Rajasi akhirnya hadir di Cilegon. Yuk ajak seluruh teman dan keluarga. Untuk nikmatin semua mengerajasi dan dapatkan promo special by one get one Selain itu, kamu juga bisa dapatkan promo tambahan cashback 40% kalau pakai Gopay Indonesia Catat tanggalnya Grand Opening ya Minggu 30 Januari 2022 Kita akan menyaksikan tentunya acara Grand Opening Raja di Cilegon bersama Papa Rizky Pilar Kita masih menunggu kabar baik